I'm WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp ya guys ya. Balik lagi bareng Mamang Kobor Slot ya, Boy. Seperti biasa kita kembali lagi dan ingin membahas sedikit trik dan bocoran slot gacor hari ini seputar Sweet bonan. Jalan lagi tentunya ya, boy. Dan untuk lahan bermain Mamang masih setia ya, udah Menemani lahan tergacor terkecil dan terpercaya ya guys ya. di mana lagi kita ya, cuy kalau bukan di sini tempatnya ya guys ya. Karena sini itu merupakan salah satu situs slot online tergacor sedagat raya dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya ya boy Pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai ID nya secara gaskin gaskin dan gaskin ya boy Dan diusahakan main game slot ini harus menggunakan duit bebas ya boy Jangan sampai menggunakan duit berserah apalagi duit orang tua ya cuk Karena yang ada nanti malah jadi beban keluarga ya boy Dan selalu safety tentunya ya boy bermain game slot ini karena kan kita ini tidak bisa dipastikan menang dan tidak bisa juga dipastikan kalah intinya ya boy Bermain game ini juga hanya hoki hoki ya, boy Sekedar hiburan semata itu, cu Tidak bisa kalian jadikan game ini itu sebagai mata pencaharian intinya ya boy Pokoknya tetap bermain aman intinya ya guys ya <tuh> Oke cu Tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke in game gamenya ya boy kita di sini bisa berli biasa membawa modal santu ya boy. Ingin mencoba mengobrak-abrik Sweet Bonanza ini kita Kali aja ya boy dikasih yang mantap-mantap, tapi -mantap, ya boy. Pokoknya simak terus pola dari Mamang. Jangan skip-skip ya boy karena akan ada kejutan yang sangat spektakuler ya boy. Dari Mamang selam JP, ya selam sensasional ya boy. Gas